Seorang Leo merupakan sosok seseorang yang mendapatkan rezeki ataupun mendapatkan kekayaan serta tanjung liter di akhir tahun 2020. Di sini juga digambarkan seorang Leo mendapatkan kategori tersebut dikarenakan seorang Leo mendapatkan hasil yang maksimal atas kinerjanya selama ini mendapatkan. Semua hasil yang ia lakukan dan ia perbuat selama ini dan menjelang akhir 2020 seorang Leo akan sangat terkejut melihat hasil yang ia peroleh dengan hasil kinerjanya jerih payahnya yang ia lakukan secara bersungguh-sungguh. Di sini juga digambarkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang disiplin bekerja. Sosok seseorang yang penuh tanggung jawab di dalam melakukan suatu pekerjaan dan bisa mengontrol waktunya di dalam pekerja dan beristirahat. Di sini juga dikategorikan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang bijaksana dan bisa dikatakan menjadi seorang pemimpin di akhir tahun 2020 dan disini seorang Leo mendapatkan kategori dan julukan sebagai seseorang yang sukses dan beruntung mendapatkan kekayaan dan tajam lempir di akhir tahun 2020 dan untuk support energinya adalah Queen of Sword. secara umum Queen of Sword ini diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya jadi disini menggambarkan Seorang Leo merupakan sosok-sosok seseorang yang beruntung dan mendapatkan kekayaan serta pencapaian melimpah di menjelang akhir tahun 2020 dengan dukungan dan motivasi dari seorang pasangan yang merupakan pasangan Leo sendiri dan bisa juga dikategorikan motivasi dari orang tua Leo sendiri dan untuk kartu kesimpulannya adalah Justice. Secara umum Justice diartikan keadilan sebab akibat tingkah laku ataupun atas dasar perlakuan jadi di sini menggambarkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang beruntung sukses dan kaya raya di akhir tahun 2020 dimana seorang Leo mendapatkan hasil yang maksimal atas kinerjanya yang selama ini yang menyebabkan keuangannya akan semakin meningkat dan dimana seorang Leo mendapatkan dukungan dari seorang pasangan dan bisa juga dukungan serta motivasi dari orang tua Leo sendiri. Selanjutnya kita kartu zodiak yang kedua dan kartunya adalah Five of pentacle ataupun lima koin. Untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini yang diangkat kelahiran 21 Mei sampai dengan 20 Juni. Di sini digambarkan seorang Gemini mendapatkan kekayaan. Ataupun mendapatkan keberuntungan serta tajam melintir di akhir tahun 2020 Dikarenakan di sini seorang gemini digambarkan keuangannya akan meningkat di akhir tahun 2020 Dimana dikarenakan seorang gemini membuat suatu pekerjaan yang di dimana pekerjaan itu ia anggap Sudah menjamin dan ia sudah prediksi sebelumnya Disinilah pekerjaan yang bisa meningkatkan keuangannya dan membuatnya kaya raya dan tajer melintir di akhir tahun 2020 tidak jarang di sini seorang Gemini menggeluti banyak pekerjaan yang merupakan pekerjaan sampingan pekerjaan pendukung dan pekerjaan intinya yang dimana hasilnya sangat maksimal di akhir tahun 2020 yang membuat keuangan seorang Gemini kehidupan seorang Gemini akan meningkat secara drastis dan di dalam kategori ini Gemini bisa dikatakan seseorang yang kaya raya dan tajir melintir di akhir tahun 2020 dan untuk support energinya adalah page of pentacle secara umum page of pentacle itu diaktifkan seorang anak jadi di disini seorang Gemini di akhir tahun 2020 mendapatkan kekayaan serta tajam melintir Dikarenakan seorang Gemini mendapatkan doa dan dukungan dari seorang anak yang merupakan anak Gemini sendiri dan di sini juga bisa dikategorikan seorang Gemini mendapatkan doa dan motivasi serta support dari keluarga Gemini sendiri dan jika tidak gabungkan kartu The Justice di sini dengan juri yang kedua menggambarkan akibat seorang Gemini yang dia bekerja dan memiliki profesi yang banyak di dalam pekerjaan mengakibatkan dan menyebabkan keuangannya akan sangat meningkat drastis dan seorang Gemini mendapatkan hasil yang maksimal di dalam kategori keuangan atas dasar pekerjaannya di akhir tahun 2020 Dimana seorang Gemini mendapatkan doa dan dukungan dari seorang anak maupun keluarga seorang Gemini sendiri Selanjutnya kita kartu zodiak yang ketiga dan kartunya adalah 3 of sword, ataupun tiga pedang untuk jadi yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aris yang diangkat kelahiran 21 Maret sampai dengan 20 April di sini digambarkan seorang Aris merupakan sosok seseorang yang sukses kaya raya dan tajam melintir di akhir tahun 2020 dikarenakan di sebelumnya ataupun di awal seorang Aris mendapatkan pekerjaan yaitu tiga pekerjaan sekaligus yang dimana pekerjaan ini merupakan sosok pekerjaan yang hasilnya sangat maksimal dan pekerjaan yang begitu besar nilai harganya dan di sini seorang aris akan menerima dengan tangan terbuka serta mengerjakannya dengan penuh sungguh-sungguh dan penuntang jawab sehingga di sini pekerjaan itu akan ia lakukan dengan secara berhasil serta secara berkala yang dimana hasilnya akan meningkatkan keuangan serta hasilnya akan menunjang kehidupan seorang aris di akhir tahun 2020 dan di sini tanpa disadari seorang aris hasilnya akan membuat seorang aris menjadi kaya dan tajir melintir di akhir tahun 2020. Di sini juga digambarkan akan sosok seseorang diet usaha ataupun pelaku usaha yang di mana kategori usaha ini merupakan usaha sampingan ataupun seorang aris juga memiliki banyak usaha yang dapat menunjang keuangannya serta mendapatkan hasil yang maksimal di dalam kategori keuangan sehingga di sini seorang Aris merupakan sosok seseorang yang kaya raya dan tajam melintir di akhir tahun 2020 dan untuk support energinya adalah page of one secara umum page of one itu diartikan seorang anak jadi di sini menggambarkan Seorang Aris merupakan sosok pegiat usaha yang melakukan banyak usaha, dan akhir tahun 2020, seorang arus mendapatkan tawaran pekerjaan yang dimana hasilnya sangat maksimal serta menunjang keuangannya lebih bagus lagi. Dan jika kartu di Justice kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini, menggambarkan efek yang ditimbulkan dari seorang Aris mendapatkan tawaran pekerjaan yang besar nilai harganya dan disini seorang aris melakukannya dengan disiplin menyebabkan kehidupan keuangan serta keuntungan yang didapatkan oleh seorang aris dalam usaha tersebut sangatlah besar yang membuat keuangan seorang aris meningkat drastis dan membuat seorang aris menjadi seseorang yang kaya raya dan tajam melincir di tahun 2020 yang dimana seorang anak mendoakan seorang aris agar rezekinya semakin lancar dan di sini juga bisa dikategorikan seorang aris mendapat doa dan dukungan dari sebuah keluarga aris sendiri. Selanjutnya kita kartu zodiak yang keempat dan kartunya adalah. Two of Swords ataupun dua pedang, Untuk zodiak yang keempat, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Pisces yang diangkat kelahiran 19 Februari sampai dengan 20 Maret. Di sini digambarkan seorang Pisces mendapatkan... Harta ataupun mendapatkan kekayaan dan tagihan identik di akhir tahun 2020 dikarenakan di sini seorang Pisces yang sebelumnya mendapatkan pilihan untuk memilih kemana arah dan tujuan karir dan pekerjaan seorang Pisces sendiri. Di sini karir pekerjaan ini sangatlah menentukan hasil kepada seorang Pisces di akhir tahun 2020 sehingga di sini seorang Pisces. Tidak salah menentukan karir yang sangat baik dan karir yang sangat bagus kepada seorang Pisces yang dimana mengakibatkan ataupun menunjang keuangan seorang Pisces meningkat drastis di akhir tahun 2020 yang didasari dengan pekerjaan yang ia geluti yang ia pilih sebelumnya. Namun di sini seorang Pisces juga membuat suatu peluang usaha yang dimana membuka usaha yang lain di luar usaha yang ia geluti saat ini dan di sini juga bisa dikategorikan seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang pandai memilih di dalam kategori pekerjaan dan peluang usaha yang menurut seorang Pisces itu dapat meningkatkan keuangan dan meningkatkan kehidupan di akhir tahun 2020 yang dimana di sini semua hasilnya akan maksimal yang dianggap oleh seorang Pisces kepada dirinya sendiri sehingga di sini seorang Pisces akan memilih pekerjaan itu dengan sangat hati hati dan banyak perhitungan dan untuk kartu support energinya adalah kenaik of pentakel secara umum kenaik of pentakel itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun jadi di sini menggambarkan seorang bisnis mendapatkan kekayaan dan tajam lintir di akhir tahun 2020 dimana seorang bisnis mendapatkan dorongan motivasi dari rekan-rekan kerja, sahabat, keluarga, maupun saudaranya dan jika kartu di justice, kita gabungkan dengan zodiak yang keempat sini menggambarkan efek yang ditimbulkan suara fisis dalam hati-hati memilih sebuah pekerjaan dan membuat suatu perhitungan yang sangat matang di dalam kategori pekerjaan Mengakibatkan keuangannya akan meningkat drastis dan pekerjaan itu akan berhasil secara maksimal dan pilihan yang dibuat oleh seorang kesis dalam kategori pekerjaan tidak sia-sia yang menyebabkan kehidupannya akan semakin bagus di akhir tahun 2020 di mana seorang kesis mendapatkan dorongan dan doa dari seorang sahabat, seorang rekan kerja, seorang saudara dan dari keluarga kesis sendiri Baik, di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang mendapatkan kekayaan ataupun kaya raya serta tajam melintir di akhir tahun 2020 adalah yang pertama: zodiak Leo, selanjutnya zodiak Gemini, selanjutnya zodiak Aris, dan selanjutnya zodiak Pisces. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang kaya raya dan tajam melintir di akhir tahun 2020. Semoga bermanfaat.